Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 101, 102, 103, dan 108 Pada mata pelajaran bahasa Inggris My Next Words, kelas 4 Baik, sebelum kita bahas uh, kunci jawabannya Sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe dulu channel ini, biar adik-adik nanti dapat kunci jawaban terbaru dari kami. Baik, akan kita lihat di gambar nomor 1 di halaman 101. Look at the picture and write sentence about it. Oke, okay. di sini kita akan uh, mengamati gambar, kemudian kita menuliskan apa sih yang dilakukan di dalam gambar tersebut. Baik, untuk gambar yang pertama, di sini kita lihat ada... Anak kecil yang baru bangun dari tidurnya pada jam 4.45. Berarti kita tulis adalah, Mother gets up at quarter to five. Oke, seperti itu ya. Untuk jawaban nomor satu. Kemudian untuk jawaban nomor dua, di sini ada orang mandi. Ya, Anak kecil mandi, berarti kita jawab dengan, Mother takes a bath. In the bedroom. Nah, dia Made sedang mandi di kamar mandi. Berikutnya, ya di sini ada anak kecil yang sedang sholat. Berarti kita jawab dengan Made does a prayer at seven o'clock. Kemudian di sini anak kecil ini sedang berangkat ke sekolah di pagi hari. Made gas to school in the morning. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada ibu-ibu yang sedang menyiapkan makanan. Berarti kita tulis dengan mom cooks in the kitchen. Oke, kemudian di gambar ini ada orang sikat gigi. Maka made brushed teeth in the bedroom. Pasti di halaman 102, di sini terlihat anak-anak sedang bermain bola. Kita jawab. They play football in the field. Kemudian, 8. He gets up at quarter to five. Kemudian, yang ke-9, ya, kita jawab. She gets back from school in the noon. Dia kembali dari sekolah pada siang hari. Berikutnya, gambar 10, kita jawab saja langsung. Dad has a breakfast at 6 o'clock. Ayah, sarapan pada pukul 6. Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 108, look and write. Oke. Untuk yang pertama ini, di sini saya sudah urutkan ya. Untuk yang pertama, I wake up at quarter four in the morning. Oke, berarti di sini kita tulis wake up. Wake up. Kemudian yang kedua, I go to the bathroom and brush my teeth. Mencuci gigi, sikat gigi ya, my teeth. Yang ketiga, I have breakfast in the kitchen. I have breakfast, break fast. Kemudian, nomor empat, I go to school by bus. I go to, sorry, school. Kemudian yang kelima, I play, get in the field. Play, oke. Okay. Kemudian yang keenam, I study at, I study at 3 o'clock in the afternoon nomor 7 sorry yang nomor 6 salah ya sorry sorry kita hapus nomor 6 ini tuntuk nomor 6 ada, ada ini ya sahasnya di sini adalah water and the flower Oke okay, sorry sorry sorry Warnanya salah ya, water The flower Oke okay. Berikutnya Nomor 7 I study math I study Sorry salah lagi ini i study math number eight i have dinner i have dinner number nine i read a book i read a book number ten i go to sleep at I go to sleep. I go to sleep at half past 9. Oke, okay, itu ya. Cari kari itu saja yang kita bahas di video yang tadi. Semoga banyak manfaatnya. Nanti kita akan bahas di halaman 115 dan 116.